Memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku Dari channel youtube info pinjol terbaru maka fix itu adalah penipuan Baik ya hari ini kita pengen ngasih tahu Ada puluhan aplikasi pinjol guys yang ternyata ilegal Yang mungkin salah satunya hari ini ada yang sedang kalian pakai Fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi atau mungkin nanti dari puluhan aplikasi pinjol yang kita sebutkan ini Ada yang sudah punya pengalaman pernah merasakan ya Bagaimana dahsyatnya disebar data sama puluhan aplikasi pinjol ini Nah kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Oke baik langsung aja lah bang ya Apa aja sih puluhan aplikasi pinjol yang ternyata terdeteksi ilegal Artinya mereka tidak memiliki status terdaftar dan berizin di OJK dan hari ini banyak yang sudah mengeluh dari beberapa aplikasi yang kita temukan ini. Banyak yang sudah mengalami disebar data. Banyak yang sudah mengalami yang namanya teror, intimidasi, ya kan? Dan banyak hal lah. Nah, apa sih aplikasinya? Yuk kita simak di belakang layar monitor ini. Ini dia. Oke, baik ya. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Daftar terbaru aplikasi pinjol ilegal yang jangan pernah kalian terima uangnya. Simak nama-nama aplikasinya Nah di urutan yang pertama ini Aplikasi pinjol yang mungkin sedang banyak digunakan ya Karena termakan iklan mungkin ya kan Di urutan pertama adalah aplikasi ringan pinjam Dan yang kedua adalah aplikasi dana cicil Dan yang ketiga adalah aplikasi cili Cili ternyata ilegal Tidak memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Lanjut untuk di urutan yang keempat adalah aplikasi pinjaman now, dan di urutan yang kelima adalah aplikasi cepat dana. Lanjut untuk di urutan yang keenam adalah aplikasi tunai pinjaman, dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi cash aku. Di urutan yang kedelapan adalah aplikasi pinjaman uang di urutan yang ke-9 adalah aplikasi dana sayur dan di urutan yang ke-10 adalah aplikasi bos duit. nah di urutan pertama sampai dengan yang ke-10 siapa yang hari ini mungkin sedang berhubungan dengan 10 aplikasi pinjol ini baik kita pengen lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi nice pinjaman dan di urutan ke-12 adalah aplikasi pasar uang dan di urutan ke-13 adalah aplikasi Semua Bintang Di urutan ke-14 adalah aplikasi Dompet Buas Eh salah, sorry, Dompet puas guys Dan di urutan yang ke-15 adalah aplikasi Cari Dana ke sana dan Kemari Lanjut di urutan yang ke-16 adalah aplikasi Cash Advance Dan di urutan yang ke-17 adalah aplikasi Tunai Kilat Dan di urutan yang ke-18 adalah aplikasi Cash Now di urutan ke-19 adalah aplikasi tunai teman. Dan di urutan ke-20 adalah aplikasi kredit kilat. Nah dari 1 sampai dengan 20 ada nggak yang hari ini sedang berurusan dengan salah satu aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan? Kita masih pengen lanjut lagi untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi cash cair. Dan di urutan ke-22 adalah aplikasi uang banyak. Dan di urutan ke-23 adalah aplikasi pinjaman keberuntungan. Ada ya pinjaman yang keberuntungan ya. Dan di urutan ke-24 adalah aplikasi kedua dana. Dan di urutan ke-25 adalah aplikasi kopi susu. Ada yang hobi minum kopi susu? Nah ternyata adalah aplikasi pinjol ilegal. Lanjut untuk di urutan ke-26. Adalah aplikasi andalan sejahtera. Dan di urutan ke-27 adalah aplikasi saya modalin kalian. Ya kan? Lanjut untuk di urutan ke-28 adalah aplikasi Indana. Dan di urutan ke-29 adalah aplikasi Eko. Lanjut untuk di urutan ke-30 adalah aplikasi Tunai Pro. Kita pengen lanjut lagi Bang. Di urutan ke-31 puluh satu adalah aplikasi tunai cair. Dan di urutan ke-32 adalah aplikasi cantik dana. Nah ini kemarin banyak juga yang bertanya-tanya tentang aplikasi cantik dana. Lanjut untuk di urutan ke-33 adalah aplikasi rupiah kasih. Dan di urutan ke-34 adalah aplikasi pinjaman Astra. Di urutan ke-35 adalah aplikasi kredino. Awas terjebak. Yang sudah legal OJK itu kredito dan kredivo. Yang ilegal ini namanya Kredino. Ada-ada saja ya kan. Lanjut untuk di urutan ke 36. Adalah aplikasi Rupiah Now. Dan di urutan ke 37 adalah aplikasi Pinjam Now. Dan di urutan ke 38 adalah aplikasi Kredit Excellent. Nah ini mungkin sudah berganti-ganti nama ya. Kredit Excellent ini kemarin sempat viral. Karena memang tenornya 7 hari. Bunganya cukup tinggi. Dan caranya mengintimidasi dan meneror Uh, Debitur yang belum mampu melakukan pembayaran itu cukup memang luar biasa, ya kan guys? Dan lanjut untuk di urutan ke-39 juga. Kemarin banyak yang bertanya untuk aplikasi ini, kredit eksklusif, dan di urutan ke-40 adalah aplikasi Dana Cair. Lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi pinjam kilat dan di urutan ke-42 adalah aplikasi tunai dana dan di urutan ke-43 adalah aplikasi dana pro. Di urutan ke-44 adalah aplikasi rupiah masuk dan di urutan ke-45 adalah aplikasi pinjam elit. Lanjut untuk di urutan ke-46 adalah aplikasi cita, di urutan ke-47 adalah aplikasi dana kredit dan di urutan ke-48 adalah aplikasi money rupe Mani Rupiah ini seperti mata uang India ya kan guys karena memang kemarin ya ada beberapa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu aplikasi pinjol ilegal diduka cukong ya bos-bos besarnya itu berasal dari luar negeri diduga dari Cina Tiongkok dan dari India katanya nah ini ada aplikasi Mani Rupiah Lanjut untuk di urutan keempat puluh adalah aplikasi fighting, dan di urutan ke lima puluh adalah aplikasi rupiah saku. Lanjut untuk di urutan ke lima puluh satu adalah aplikasi kredit saku, dan di urutan ke lima puluh dua adalah aplikasi dana ribu. Lanjut untuk di urutan ke lima puluh tiga adalah aplikasi duit pintar, dan di urutan ke lima puluh empat adalah aplikasi Mani cepat. Di urutan ke lima puluh lima adalah aplikasi fulus sejahtera. Lanjut untuk di urutan ke lima puluh enam. Banyak ya bang aplikasi-aplikasi pinjol ini banyak. Jadi kalian memang harus teliti untuk memilih dan memilah aplikasi apa yang hari ini sedang kalian gunakan. Itu di playstore masih banyak ya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Dan kalian harus lebih selektif untuk memilih aplikasi pinjol yang legal OJK. Lanjut untuk di urutan ke lima puluh enam. Adalah aplikasi uang pintar. Dan di urutan ke-57 adalah aplikasi dana senang. Di urutan ke-58 adalah aplikasi KTA muda. Dan di urutan ke-59 adalah aplikasi cash maju. Dan di urutan ke-60 adalah aplikasi uang muda. Bagaimana mungkin ya kita bisa cari uang dengan mudah. Lanjut untuk di urutan ke-61 adalah aplikasi pundi aman. Bukan ada pundi hari ini. Siapa yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi? Ada pundi, dan untuk aplikasi ada pundi masih berstatus legal OJK. Nah, untuk pundi aman ini ternyata ilegal. Lanjut untuk di urutan ke 62 adalah aplikasi pinjaman beras. Nama aplikasinya Beras. Ada yang memakai aplikasi ini? Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Beras ini? Lanjut untuk di urutan ke-63 adalah aplikasi prosper dan di urutan ke-64 adalah aplikasi speedcash dan di urutan ke-65 adalah aplikasi ngreditin aja. Di urutan yang ke-66 adalah aplikasi Dompet Kredit dan di urutan ke-67 adalah aplikasi Tiger Cash dan di urutan ke 68 adalah aplikasi pinjaman kejutan dan di urutan ke 69 adalah aplikasi uang kini dan di urutan yang terakhir adalah aplikasi tunai pintar baik jadi itulah tadi 70 aplikasi pinjol ilegal yang mungkin pernah kalian pakai atau sedang kalian pakai dan hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan mereka sudah melakukan penyebaran data dan mereka masih terus mengintimidasi dan menyeru kalian kalian tidak perlu panik dan nggak usah dibayar lagi ya oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh